walaah kawan kawannya nyelot semuanya apa kabar, semoga kalian sehat selalu ya oke okay, seperti biasa brother kita coba permainan game lain ya boski pokoknya kita jangan apa, menyerah lah pokoknya ya boski walaupun rungkat terus dikasih sama kakek jius, kita coba game yang lain anjir gue lupa, sorry sorry, sorry, sorry ini gue iniin dulu ya tekin turunin seperti biasa bosku cobain pastikan step rombolnya berfungsi dengan baik bosku oke langsung aja kita gasken ya bosku di turbo 30 buat yang belum pernah main di situ sih yang gue mainin ini langsung aja cek di kolom komentar atau di tentang halaman gue ya di info halaman gue langsung aja cek di dot ya langsung ceki cerut ke sana langsung aja digaskan dan Disclaimer juga bahwa game ini hanya untuk permainan saja ya, hanya untuk hiburan saja, jangan dianggap ini permainan untuk mencari pekerjaan, eh mencari pekerjaan, mencari penghasilan, dan gunakan game ini sebagai sumber mata pecarian ya. Game ini hanya untuk hiburan saja bro di NBST -ku, pokoknya kalian lihat saja ini pola-polanya sangat gacor ya, sangat mantap ya bosku, sangat sangat mantul, mantap betul brody. Oke okay. Jangan lupa untuk selalu Klik like ya Tombol suka ada di situ Jangan pelit-pelit sama tombol suka Like, comment, serta subscribe-nya ya Bro, di NBST Langsung digaskan ini Sekarang quick 10 aja Atau spin cepat 10 ya langsung terganti turbo lagi, speed cepat lagi, turbo lagi, quick lagi, turbo lagi, quick lagi, seperti itu aja lah gampang aja sebetulnya ya, kalau RTP nya lagi tinggi mah gampang RTP gak tinggi pun ya lumayan lah masih bisa bonanza itu ya, soalnya pecahnya ya lumayan pecah di luarnya dia biasanya aja gua buat, kalau misalnya saldo tinggal dikit balik ke bonanza ini ya buat naikin saldo dulu ntar saldo udah gede baru main lagi di permainan yang lain yang lagi gacor yang lagi rtp-nya tinggi ya yang mau ngecek RTPnya linknya juga ada gue taruh di sana jangan lupa diklaim juga bonus-bonusnya ya ada bonus depo bonus hub segala macem langsung aja digaskan langsung masuk ke WA grupnya Langsung ke WA grup gua kita sharing-sharing mengenai pola-pola gacor, jam-jam gacor, serta RTP-RTP terbaru, terupdate, tergacor, termantap, termantul sepanjang masa ya. Oke. Okay. Masih belum dikasih free spin ya, tapi kita santai aja kita main-main dengan mode santai aja, jangan barbar, -bar, karena kalau barbar ya kalian tau sendiri ya. Ini udah pecah-pecahnya loh, pecah meru ya, ya kang, pecah terus. Oke kita coba untuk buy spin 40.000 ribu aja ya guys. Karena belum dapat dapat kita coba aja. Mumpung kita punya modal ya. Gak oh, usah takut takut lu punya modal mah. Bolehlah lah sekali kali beli jangan nyari gratisan mulu ya Hmm langsung kan sih Nice. Oke, okay, auto sensasional ya, kan mantul, mantul, mantul. yang penting udah balik modal ya lumayan banget daripada kita buncus santai-santai aja nah ini perlu panik nggak perlu diliatin terus santai aja Kita lanjut di inilah, auto oh, layar yang bermedia lainnya yang quick, <coughs> quick 10 aja ya, gas ya, quick 10. Seperti biasa kita hancurkan kita hantam dengan tur 30 tiga puluh ya bro di investi langsung hantam bro di investiku. belum dapet juga nih. Kita biasin lagi aja lah. spin Sekarang kita taruh di turbo aja. 80.000 ya. Kita gaskan. Hajar bleh. Pokoknya ini. Kalau menang, kalau dapat balik modal atau nggak balik modal, gua wait Balik modal lah ya. Nggak mungkin gak balik modal. Buat apa di WD, gue belum beri modalnya, enggak Wih, deh, mantap Semongko nya enggak Anjir, jelinya enggak Wah, ini dia Kali 50, bosku mantap kali ini mantap memang mantap ya mantap memang mantap mantap lah. waktu sensasional bosku Oke kita skip aja kita WD abis ini ya sudah pasti kita WD ya, enggak lumayan 150.000 siapa yang mau sih ya kan cuman sebentar 10 menit ya kan. lumayan aja buat rokok-rokok santai-santai ya buat hiburan juga ini Anjay, niat hiburan male cuan cuy, 267, oke saldo kita 300 bro di NBS tidak dapat ratus ribu lumayan banget daripada lumayan, jangan lupa like, komen, serta subscribe, -nya. eh subscribe to follow ya.